halo assalamualaikum saya hunting dimanapun berada hari ini saya coba hanting lagi saya coba berburu di spot di spot belakang rumah aja nih dekat-dekat aja mudahnya bisa ada poin ya nanti targetnya poinnya atas bawah mana yang ada gitu kita sikat aja ya kemudian bisa poinnya guys ya setelah beberapa hari ini saya nggak hunting karena saya cedera ya tubuh saya ini sakit nggak tahu kenapa mungkin karena salah salah angkat oke sobat gak usah berlama-lama kita lagi. Like, sobat udah, okay, cip, saksikan terus ya guys ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe oke okay, terima kasih coba headshot case bisa pun enggak ya tadi tegukur saya sudi di sana uh, sekitar kurang lebih 40 meter lebih lagi ya, 47 meteran Oke okay, kita langsung cek poinnya guys saya nyanggung di sini kemudian uh, ketemu poinnya Dice guys. Tadi saya shoot di atas ini. Ini ya, dia tadi terjun ke bawah, guys. Mana? Oh, ada sana, guys. Alhamdulillah. Ada ini. Uh. Headshot, guys. Trak. Headshot. lagi lagi beruntung aja bisa headshot ah, biasanya ya door der door der dor ini lagi nasibnya lagi bagus guys alhamdulillah bisa dapat poin poin terukur oke okay guys kita lanjut lagi ya guys ya kita lanjut lagi mudah-mudahan masih ada target-target berikutnya target atas bawah sikat aja Oke okay guys kita lanjut Guys, poin burung sintar. Guys, oke, okay, tadi saya di situ. Poinnya masih lari, guys. Poinnya masih lari, kita ambil aja. pada nanti, jangan lulus. Tadi lari di sekitaran sini, guys. Okay, ada ini, guys. Alhamdulillah Ada Dia masih hidup guys uh, Kita kejar aja langsung Alhamdulillah Pohin lagi guys Ada. Ya, Pohin dua ekor uh, Kita tunggu lagi guys Oke sobat berhubung target sudah nggak ada lagi ya, saya tunggu sudah sore juga, saya pulang dulu ya guys ya. Oke terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan ya kalian sehat-sehat selalu dan tambah sukses ya sobat. Oke sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras. singkong guys.